Nah, problem di negara kita itu kebanyakan diskusi soal yang nomor tiga. Jadi, ribut soal akses informasi oleh publik, ribut akses data ini, data ini. Kawan-kawan semua, ini penggemar data analitik. Selamat pagi. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kepada Iqra terima kasih saya diundang untuk sharing pengalaman terkait data, walaupun saya bukan ahli data statistik. Juga kepada teman-teman yang dari Hagi-Iagi, kita ketemu lagi. Waktu saya di SK Kamigas uh, sering ketemu. Uh, Mbak Talita, saya bisa ini share screen? Bisa Pak Amin, mohon dibantu. Okay. Ya, bisa Pak. Sudah. Ya. <tuh> Baik, saya uh, nyiapkan slide presentasi, tidak banyak, sedikit. Uh, saja terus yang saya sampaikan lebih merupakan apa yang saya alami, juga saya observasi terkait dengan data. Jadi, yang saya sampaikan tantangannya, tantangan penyediaan data terolah untuk decision making, pengambilan keputusan, dan ini saya coba melihat dari bidang energi nasional. Jadi bukan limited di satu company, tapi secara nasional. Terus saya lihat baik di hulu maupun hilir. Tapi nanti saya tidak cerita seluruhnya, sebagian saja. Kemudian tadi saya sudah disampaikan hmm. oleh uh, MC Panitia. Saya, saya juga di, di Hamsah and Partner sebuah law firm. saya menangani Forensic uh, Investigation, jadi partner yang khusus mengenani, mengenangani fraud and forensic investigation. sendiri sendiri juga iso yang spesialis di bidang implementasi S&I 3701 uh, Sistem Manajemen Anti-Penyuapan. Dari pengalaman saya, saya ini sebenarnya lebih banyak menghabiskan waktu sebagai investigator, investigasi di mana-mana. Artinya eh, baik sebagai eh, auditor pemerintah, terus juga eh, di penegak hukum, di KPK, Kemudian saya juga punya sertifikat Certified Information System Auditor. Jadi auditor dari sisi sistem informasi. Nah dari pengalaman-pengalaman ini eh, data analytical itu sangat-sangat menentukan. Tapi dari view seorang investigator, misalnya begini, bagaimana cara menemukan suatu eh, anomali atau discrepancy di mana setelah kita investigasi itu kita akhirnya bisa mengumpulkan 100 juta email dari berbagai pihak. Kemudian bagaimana cara membacanya, bagaimana cara uh, narrowing sampai ke jumlahnya yang receivable. Nah, ini satu challenge sendiri. Dari 100 juta email menjadi sejumlah Uh, temuan di mana memang terjadi fraudulence, perbuatan-perbuatan uh, yang uh, isinya fraud. Nah ini membutuhkan uh, kreativitas untuk analytical data. Nah berbekal pada pengalaman-pengalaman seperti itu, kemudian tahun 2014 tiba-tiba saya di ditunjuk menjadi Kepala SKK Migas. Waktu itu saya ditunjuk oleh Pak Menteri SDM, Pak Sudirman Said. Nah, jadi Kepala SKK Migas juga nggak eh, ngerti Migas, tapi setelah masuk di dalam saya jadi paham. Eh, problemnya ternyata bukan problem urusan Migas. Jadi di hulu migas Indonesia itu problemnya bukan di urusan hulu migas. Yang satu problem idersif bagaimana memimpin sekian orang sekian banyak perusahaan untuk menemukan minyak dan menemukan gas. Terus problem kedua itu ada data. Nah, di sini betul-betul terasa bahwa data itu sangat-sangat diperlukan, tapi tidak tersedia. Ini menarik, memang Indonesia ini serba lucu. Jadi, <tuh> Alhamdulillah bisa diselesaikan, di zaman saya selesai dari SKK Migas akhir 2018, hampir selesai. Mestinya 2019 selesai, diteruskan oleh Pak Buyung. Nanti uh, speaker berikutnya. Mestinya itu selesai. Nah, di Indonesia tipiknya seperti itu. Kemudian saya perhatikan tantangannya ternyata begini. Dulu-dulunya saya hanya membagi dua penyakit. Nih. Jadi pengumpulan dan pemasukan data ke dalam sistem, terus yang kedua pengaturan akses data. Tapi dari pengalaman itu, tantangannya ternyata tiga: nomor satu, pembuatan data. Jadi, buat data itu sendiri di Indonesia, masalah kemudian setelah data e, berhasil dibuat, baru dimasukkan ke sistem. Sebelum dimasukkan ke sistem, itu dikumpulkan dulu, dikumpulkan masuk ke sistem. Nah, kemudian... Kalau sudah di dalam sistem semuanya gampang, tinggal ngatur akses datanya seperti apa. Yang sudah bisa mengakses bisa melakukan analytical review semaunya, itu bisa semua. Nah problem di negara kita itu kebanyakan eh, diskusi soal yang nomor tiga. Jadi ribut soal eh, akses informasi oleh publik akses data ini, data ini, tapi, tapi datanya tidak ada. Jadi saya observasi situasinya selalu begitu. Orang-orang bule datang terus isinya gembar gembor publik harus punya akses data. Tapi yang banyak saya lihat, pimpinan dari organisasi atau instansi pemerintah yang memiliki data, itu pun nggak bisa mengakses data itu. Karena datanya belum masuk ke dalam sistem, ya, kebanyakan seperti itu. Nah, terus kebanyakan lupa bagaimana pekerjaan-pekerjaan untuk memasukkan data ke dalam sistem. Sekitar uh, mungkin 20 tahun yang lalu ya, itu yang paling serius mengawali, membawa data masuk ke sistem itu adalah banking industri secara keseluruhan final industri tapi yang leading banking industri jadi semua uh, slip transaksi semua dokumen-dokumen uh, transaksi itu di banking industri itu di scan OCR kemudian masuk ke database mereka hardcopy-nya disimpan di tempat yang uh, tersendiri biasanya tempatnya remote supaya costnya murah nah setelah data masuk ke dalam sistem atau zaman sekarang bisa disebut datanya berubah digital. Nah ini bisa memenuhi kebutuhan berbagai pihak. Bisa geser ke yang ketiga. Instansi-instansi yang lain, sementara itu sampai sekarang, sering belum berhasil memasukkan data-datanya ke dalam sistem. Yang datanya dalam bentuk hard copy, itu masih hard copy. Jadi yang punya data pun kalau mau mengakses tidak bisa. Mengakses tidak bisa apalagi melakukan analytical review, pasti lebih tidak bisa lagi. Jadi challenge di negara kita, terutama di instansi pemerintah, terus juga di perusahaan-perusahaan yang sudah mature tapi eh, teknologi belum dipakai banyak, Tantangannya adalah bagaimana mengkonversi data mereka, juga mengumpulkan data mereka yang sketched, terus dimasukkan ke dalam sistem. Nah, ini eh, tantangan kita. Kemudian kalau untuk eh, industri energi, saya eh, coba melihat dari undang-undang dasar kita dulu. Ini sering juga dilupakan, karena yang saya lihat begini, sejak Indonesia merdeka, zaman Orde Lama, Orde Baru, juga Orde Reformasi ini, minim sekali anggaran negara yang dialokasikan untuk eksplorasi sumber-sumber energi. Kalau dikatakan ada, ada, tapi untuk ukuran Indonesia yang sebesar ini, anggaran itu minim. Nah, karena minim sering data mengenai potensi energi kita menjadi tidak punya, karena tidak mencari. Nah, ini apa yang saya lihat. Nah, terus yang saya uh, coba uh, perhatikan lebih detail ke Undang-Undang Dasar 1945. Bunyi pasal 33 ayat 3, semua eh pasti hafal bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Ini bunyinya apal. Tapi seringkali decision maker tidak mampu memanifestasikan ayat ini ke dalam keputusan, apalagi keputusan terkait dengan alokasi anggaran. Nah, saya coba lihat satu persatu. Kalau dalam konteks energi nasional, kata-kata bumi dan air, kalau kita sebagai orang energi ini akan melihat bahwa ini kontur bumi dan e, ketersediaan air ini akan bisa menghasilkan energi listrik melalui pembangkit listrik tenaga air. Artinya apa? Ayat ini mengidentifikasi bahwa ada potensi energi yang nantinya harus dipergunakan untuk sebesar besarnya kemampuan rakyat. Nah, potensi energinya air, tenaga air. Ini belum bicara soal air di laut, ini baru di daratnya. Kemudian ada tertulis kekayaan alam yang terkandung di dalamnya kekayaan alam ini artinya apa? Untuk zaman sekarang masih bisa dilihat kekayaan alam ini adalah minyak, gas, panas bumi, terus juga minerba atau hasil-hasil uh, tambang, di dalamnya termasuk juga uh, logam tanah jarang yang sangat mahal. Artinya apa? Ayat ini mengharuskan kita ini terutama yang generasi muda. Kalau generasi seumur saya 60 ke atas ini sudah terlambat nih. Nah, yang muda-muda ini harus memperhatikan bahwa undang-undang dasar kita meminta agar kita memperhatikan air yang bisa untuk menjadi tenaga listrik, kemudian memperhatikan minyak, gas, panas bumi dan Tambang. Nah, terus di kalimat berikutnya dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat dipergunakan. Nah kalau dilihat kan begini kekayaan alam tadi minyak gas panas bumi minerba itu harus dipergunakan. Kalau posisi kita adalah oh ini disimpan saja berarti kita tidak menjalankan Pasal 33 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Karena perintahnya dipergunakan. Kalau kemudian kita pakai dan kita rusak, kita salah juga. Karena dipergunakannya untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Nah, jadi harus dipergunakan. Didiamkan saja, tidak boleh. Nah, untuk bisa dipergunakan ada syaratnya minyak itu hanya akan bisa dipergunakan kalau sebelumnya berhasil diproduksikan. Minyak tersebut akan bisa diproduksikan kalau sebelumnya sudah diketemukan diketemukan cadangannya, reserve-nya. Dan minyak tersebut akan bisa diketemukan kalau sebelumnya dieksplorasi, dicari dan hanya akan bisa dieksplorasi kalau disediakan duitnya untuk eksplorasi. Entah duitnya, duit langsung dari APBN, entah duitnya ngutang, entah duitnya dengan cara e, perjanjian, ada pihak lain nyediakan duitnya untuk eksplorasi, ada hasil kita bagi berdua, itu terserah pemerintah. Kan yang menguasai e, negara, diwakili oleh pemerintah. Jadi kekayaan alam harus dipergunakan, gas juga demikian, panas bumi juga demikian. Nah, Kemudian sebesar-besar kemakmuran rakyat, artinya apa? Mempergunakannya harus dengan cara-cara yang smart, cara-cara yang pintar, cara yang benar, yang efisien, supaya maksimal untuk kemakmuran rakyat kalau dipergunakan secara boros, salah. Kalau dipergunakannya bikin kerusakan-kerusakan alam eh, sekitarnya, salah juga. Jadi mempergunakannya harus smart. Nah, jadi kalimat ini eh, ayat pas, eh, pasal 33 ayat tiga ini, ini memiliki makna: kita harus mempergunakan kekayaan alam dengan cara yang smart. Cara yang smart ini membutuhkan data. Banyak sekali data sebelum dipergunakan harus diketemukan. Maka, untuk menemukan tadi harus analisa data. Tadi, Pak Andri dari Hagi sudah menjelaskan bahwa eh, eh, kalau... Dari geologi maupun, maupun geofisik itu sangat erat dengan data subsurface. Nah, yang menarik begini, dulu kira-kira lima -kira tahun yang lalu posisinya kita itu Indonesia ya, dari sisi oil and gas itu teridentifikasi sekitar 128 cekungan. Dari 128 ini ada sekitar 60 belum dieksplor, belum disentuh. Artinya belum ada data seismik studinya, Belum ada data seismik bagaimana kita bisa eh, menganalisis di situ ada potensi kekayaan, kekayaan alam atau tidak. Nah, mestinya kita harus seismik semuanya supaya kita punya datanya kalau datanya sudah ada kemudian mas eh, apa seismik itu kalau dalam kategori yang di awal ini adalah pembuatan data seismik di lokasi sini sini lokasi sini lokasi sini ini membuat datanya setelah datanya ada harus dikumpulkan ke dalam sistem nah ini menjadi tercentralisir Kemudian bisa dianalisis, bisa dipikirkan cara-cara bagaimana untuk menemukan potensi, dan kemudian untuk dieksploitasi. Ini mengenai datanya. Kemudian saya coba uh, melihat ke hulu, hulu di urusan minyak dan gas bumi, jadi dari 128 cekungan yang diidentifikasi itu sekitar 60% belum disentuh. Jadi kita tidak punya data tentang 60% cekungan. Kalau tidak punya data mau melakukan analytical data seperti apa? nggak bisa. Jadi itu harus dibuat datanya dulu. Kemudian panas bumi. Panas bumi menurut studi Mapping-nya sudah ada datanya begini begini begini lokasinya di mana saja sudah ada tapi belum proven karena uh, belum semuanya pernah dibor, uh, maksudnya exploratory, exploratory drilling bukan untuk uh, development drilling. Nah pertanyaannya begini kalau belum ada drilling yang eksplorasi keyakinan di situ ada panas bumi ataukah tidak ada menjadi agak rendah. Kalau keyakinan itu agak rendah, terus nanti ini diserahkan ke business player atau istilahnya dibuat menjadi wilayah kerja panas bumi, kemudian ditawarkan ke business player, maka business player dalam kalkulasi investasinya akan memasukkan biaya risiko biar risikonya cukup tinggi. Kalau toh nanti bisa diproduksikan menjadi listrik, maka harga listrik itu ada komponen biaya risiko, jadi mahal. Nah semestinya risiko-risiko ini harus diturunkan. Cara menurunkannya bagaimana? Dengan memperbaiki data. Jadi kalau mengikuti pasal 33 ayat 3 tadi dari sisi pemerintah, mau mengalokasikan anggaran untuk dilakukan eh, drilling eksplorasi, sehingga satu area yang kemudian dipetak menjadi wilayah kerja panas bumi itu sudah eh, firm ada isinya panas bumi, atau kalau tidak ada isinya ya tidak perlu dipetak jadi wilayah kerja panas bumi. Nah Kalau seperti ini nanti produksi listrik harganya pasti jauh lebih murah. Nah, ini termasuk yang saya katakan smart waste. Smart waste untuk mempergunakan kekayaan alam. Kalau listriknya murah, tentu rakyat lebih makmur dibanding kalau listriknya mahal. Minyak dan gas ceritanya sama, sama seperti itu. Jadi, eh, wilayah-wilayahnya dipetak menjadi wilayah kerja minyak atau gas bumi, sebelum data subsurface-nya diketahui. Nah, harusnya diketahui dulu, baru dipetak-petak. Artinya metak-metak wilayah kerja tidak berdasarkan surface area, tapi berdasarkan subsurface information, jadi informasi subsurface-nya. Potensi tenaga air di permukaan. Jadi kalau kita lihat potensi tenaga air untuk pembangkit tenaga listrik, itu yang sangat besar ada di eh, Mambramo, Papua, ada di Urumuka, Papua, terus ada di Kahayan, di Kalimantan Utara. Terus sebenarnya masih ribuan lagi yang medium maupun kecil ataupun mikro di seluruh wilayah eh, Indonesia. Hanya eh, petanya ini ya harus dicari, karena dulu pernah ada yang memetakan dengan eh, dibantu donor plus pemerintah Indonesia, tapi hasilnya enggak jelas, hasilnya di mana. Jadi peta mengenai sumber potensi tenaga air yang akurat, yang detail, ini se-Indonesia belum tersedia. Sama dengan peta eh, potensi minyak bumi. Sama dengan peta potensi eh, panas bumi. Nah, peta-peta seperti ini harusnya dibuat, berarti harus dicari datanya. Setelah data ketemu atau datanya selesai dibuat, dikumpulkan menjadi dalam satu sistem. Kemudian eh, nanti bisa diatur akses da akses datanya seperti apa. Nah. Ini kegunaannya di dalam decision making itu sejak awal kita tahu potensi energi itu ada di pulau mana saja di Indonesia ini. Sehingga waktu membuat rencana pembangunan, industri sebaiknya ditaruh di mana nih, industri ini di mana. Nah kalau tidak pakai analisa data seperti itu, nanti secara natural industri terkumpul di pulau Jawa saja. Nah, kalau terkumpul di Pulau Jawa saja, nanti biaya energinya mahal, kemudian e, menjadi tidak kompetitif. Nah, ini artinya tidak untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, karena kita menjadi kosnya mahal dan tidak e, kompetitif. Berbeda dengan cara berpikir Amerika Serikat, Australia, China, ataupun daratan Eropa. Mereka itu kontinen satu daratan, misalnya Cina. Dia punya energi di Cina bagian barat, populasi dan industri di Cina bagian timur selatan. Enggak masalah, dibangun tetap di situ, tinggal disambung dengan kabel listrik, disambung dengan pipa gas, disambung dengan uh, uh, jalan bebas hambatan, disambung dengan rel kereta api. Indonesia tidak. Disambung dengan kabel listrik tidak bisa karena pulau-pulauannya terlalu jauh. Disambung dengan rel kereta apalagi, disambung dengan jalan bebas sambatan apalagi. Disambung dengan pipa gas kalau yang dekat bisa juga, tapi kalau yang jauh tidak bisa. Nah ini memerlukan kompilasi data, kemudian memerlukan analisis data di sisi hulu hasilnya nanti dipakai untuk pengambilan keputusan pembangunan secara nasional. Nah, ini seperti itu. Eh, saya terus terang belum tahu apakah keputusan-keputusan eh, rencana pembangunan selama ini seperti itu atau tidak, saya terus terang belum belum tahu. Kemudian dari area hilir, area hilir ini juga eh, Terkait dengan misalnya pelanggan listrik, pelanggan BBM, terus data mengenai eh, transmisi listrik, transmisi distribusi, terus juga untuk maintenance pembangkit tenaga listrik, ataupun yang lain, ini analisa data sangat-sangat penting. Karena apa? Eh, kalau misalnya gini, ini semua teman-teman yang ada di eh, webinar ini pasti pernah mengalami listriknya mati. Nah, kalau listrik mati, kemudian misalnya terus bertanya, misalnya kalau sekarang bisa call ke nomor 123. Begitu call 123, PLN kalau untuk yang sekarang ya, sedang dibangun, PLN langsung tahu yang call ini ID pelanggannya nomor berapa, berarti rumahnya alamatnya mana. Ini langsung tahu. Kemudian langsung bisa memberitahukan, ini listriknya mati karena ini. Atau kalau uh, listriknya mati very lokal misalnya di dekat rumah itu ada kabel listrik yang tertimpa pohon putus sehingga mati, begitu yang nil pun uh, ngontek, Langsung tahu area situ, terus begitu yang nilpon memberitahu, ini ada kabel listrik putus tertimpa pohon, PLN langsung tahu, ini eh, apa, tim, eh, apa tim teknis yang paling dekat ada di mana. Nah, dia langsung bisa otomatis diperintahkan menuju ke situ. Nah, ini hanya akan bisa dilakukan kalau data pelanggannya lengkap dan akurat. Jadi, datanya, data nama pelanggannya sudah benar, terus akurat. Karena kalau data pelanggan listrik yang saya amati, banyak sekali yang pemilik rumahnya sudah ganti-ganti, tapi nama pelanggannya tidak ganti-ganti. Ini yang akan menyulitkan data-data nah, ini, jumlahnya akan sangat besar. Sehingga eh, PLN akan bisa melihat orangnya siapa, alamatnya di mana. Kemudian dari jumlah langganan listrik, PLN juga akan tahu. Ini langganannya eh, 900 Watt, 450 Watt, atau misalnya 22.000 Watt. Terus kalau 22.000 Watt misalnya ini pasti eh, kemampuan ekonominya tinggi. Terus PLN akan bisa tahu akses internetnya bagaimana. Nah, kalau belum ada akses internet, tim PLN bisa langsung menyambungkan atau katakan menawarkan akses internet, baik hanya untuk internet maupun untuk TV cable, ini bisa otomatis uh, diketahui. Untuk dukungan menyambungnya gimana? Kan tim pelayanan listrik ada di mana-mana, jadi tim pelayanan yang paling dekat dia yang akan datang. Nah, berbeda dengan kalau uh, tidak memiliki tim pelayanan listrik, dia harus menyediakan mobil dulu untuk pelayanan, harus rekrut orang untuk pelayanan, akhirnya sangat mahal. Tapi kalau uh, di PLN yang sedang dilakukan untuk pengelolaan datanya seperti itu, jadi data pelanggan sedang diupdate. Nah, jadi nanti ini teman-teman yang ikut di webinar ini tolong dicek di rumah apakah data pelanggan di rumah itu sudah diupdate, termasuk uh, didaftarkan nomor handphone yang untuk uh, listrik di situ, terus email address untuk listrik di situ, karena supaya nanti tagihan tagian bisa dikirim, termasuk dilampiri detail-detail tagiannya. Jadi supaya dari pelanggan itu juga bisa memiliki data yang uh, detail dan akurat. Jadi kembali lagi ke bagaimana upaya kita bersama-sama untuk uh, menambah kelempe, kelengkapan data dan juga meningkatkan akurasi uh, data. Nah ini kalau dari sisi hilir, dari sisi pelanggan listrik uh, sedang dilakukan langkah-langkah uh, seperti itu. Kalau untuk PLN langkah uh, melengkapi data pelanggannya lebih mudah. Karena semua pelanggan tersambung dengan kabel listrik, berbeda dengan Pertamina. Kalau mau e, melayani pelanggan, pelanggannya kan beli di SPBU, banyak mobil-mobil atau motor beli, kan tidak tersambung kabel. Jadi setelah beli, pergi-beli, pergi. Jadi koneksinya nyambung putus-nyambung putus. Kalau PLN nyambung terus. Nah, nyambung terus ini menjadikan relasi datanya jauh lebih e, enak. Kalau nyambung putus-nyambung putus, nyambung putus eh, datanya akan berganti-ganti terus. Tapi semuanya sama, bahwa kalau data ini bisa dilengkapi, terus ditingkatkan akurasinya, maka nanti baik sisi demand atau pelanggan maupun sisi supply atau eh, katakan PLN Pertamina juga Telkom, ini kita bisa bersama-sama mengambil keputusan untuk meningkatkan kualitas pelayanan maupun variasi eh, jenis pelayanan. Nah, jadi kesadaran mengenai kelengkapan data, kemudian nanti untuk analytical data ini harus dikembangkan eh, terus-menerus ke menyeluruh. Karena itu apa yang dilakukan IGRA ini sangat bagus. Kita pelan-pelan mengajak semua pihak untuk menyadari bahwa kelengkapan data, akurasi data itu harus selalu ditingkatkan. Kemudian sekarang lagi musim COVID, current issue yang ada di sisi hilir itu adalah dana bantuan sosial. Jadi banyak sekali problem di mana bantuan sosial dari pemerintah diberikan sampai ke didistribusikan di paling bawah. Oleh uh, para teman-teman yang menjadi ketua RT, tapi yang menerima ini ternyata tidak akurat. Ada yang harusnya menerima, uh, katakan karena kemampuan ekonominya jelek, rendah, tapi tidak menerima. Ada yang kemampuan ekonominya sudah bagus, tapi menerima. Nah, ini karena isu yang ada seperti itu. Artinya apa? Ini contoh problem data yang tidak lengkap dan tidak akurat menjadikan isu seperti itu. Apapun yang diputuskan oleh pemerintah di level pusat, itu ke bawahnya menjadi tidak tepat karena problem data. Nah, data itu sangat penting. Nah, Karena itu yang saya bentuk dana bantuan sosial ini, ini eh, saya lihat begini. Beberapa tahun yang lalu sudah ada database mengenai uh, keluarga miskin. Setiap tahun, bahkan setiap bulan berubah. Ada yang dapat kerjaan menjadi tidak miskin lagi, ada yang kena PHK yang tadinya tidak miskin menjadi miskin. Itu berubah-ubah seperti itu. Nah ini situasi COVID ini kemudian dicari solusi di mana para uh, ketua RT, uh, mungkin ada yang lewat RW, itu mengupdate data-data keluarga miskin yang diusulkan untuk menerima bantuan. Banyak yang metode update-nya melalui internet. Jadi diupdate mestinya bagus, kan? Tapi faktanya bulan berikutnya yang terima data, eh, yang terima bantuan sosial tidak akurat lagi, kembali seperti semula. Terus data diupdate lagi lewat internet, terus waktu bantuan sosial datang, menggunakan data yang lama lagi, jadi tidak akurat. Nah, hal-hal seperti ini, ini terjadi bukan hanya di bantuan sosial, tapi terjadi juga di tempat tadi waktu data subsurface oil and base. Jadi sudah ada data hasil seismik yang baru, tapi tidak berhasil di-upload ke dalam centralized database, sehingga yang ada di centralized database tidak terupdate. Jadi proses uh, pengumpulan dan pemasukan data ke dalam sistem ini ada yang bermasalah. Nah karena itu di sharing pengalaman ini saya mengidentifikasi kalau kita bicara data tentu harus dilihat datanya dibuat kemudian dimasukkan ke sistem kemudian setelah itu baru bisa diakses untuk analisis. Berarti ada proses pembuatan data, pengumpulan dan pemasukan data ke dalam sistem, serta nanti ada proses atau tata cara mengakses. Siklus proses ini harus direview, karena e, mungkin direncanakannya bagus, tapi ada yang tidak jalan. Jadi data sudah berhasil dibuat, tapi waktu dimasukkan ke dalam sistem datanya tidak masuk. Tidak masuk, ini penyebabnya macam-macam. Ada yang karena orang yang tugasnya memasukkan data atau mengupload data, ini kerjanya tidak perform, entah dia uga-ugahan, entah dia males, entah dia karena goblok sekali. Nah ini menjadi penyebab. E, bisa juga e, cara memasukkannya tidak tepat. Jadi prosedurnya salah, ini bisa. Orangnya sudah semangat ngerjakan, tapi caranya salah. Data enggak masuk juga. Bisa juga peralatannya rusak, atau mungkin peralatannya obsolete. Jadi orangnya sudah berusaha memasukkan data ke dalam sistem kerja keras, tapi enggak masuk-masuk karena uh, alatnya rusak atau obsolete. Kemudian tidak ada anggaran, sehingga tidak bisa beli alat baru atau tidak bisa memperbaiki alat tersebut. Risiko-risiko terjadinya gangguan terhadap uh, pemasukan data ke dalam sistem ini kan ada. Nah, karena ada, maka harus ada pihak-pihak yang bertugas mereview. Nah, kalau saya lihat, kalau untuk secara nasional di level pemerintah, sebenarnya pemerintah dapat menugaskan ke BPKP. Jadi, kalau di Olenk Gas misalnya, BPKP akan mereview semua hasil seismik. Harus diupload ke dalam sistem database yang katakan sekarang dikeluar di SKT Migas. Dicek satu-satu. Ya, kerjanya cuma itu aja. Kalau ada yang tidak terupload, dicari. Ini karena orangnya atau karena prosesnya ada yang uh, harus diperbaiki, ataukah ada peralatannya yang uh, rusak. Nah, kalau ada orangnya yang tidak kerja, ya gampang tinggal dibikin surat pemecatan saja. Kalau prosesnya ada yang tidak tepat, diperbaiki. Kalau peralatannya ada yang rusak, diganti. Nah, ini kalau dilakukan di setiap uh, siklus data, maka nanti yang terkumpul di dalam sistem adalah data yang lengkap dan akurat. Kalau sudah lengkap dan akurat, nah kita diskusi mengenai data analytical lebih enak. Uh, tidak ada data kurang atau tidak ada data-data yang uh, keliru. Jadi, uh, saya kira itu yang bisa saya share uh, sementara ini, nanti detail-detailnya bisa ditanya-jawab. Jadi, intinya adalah begini, supaya kita bisa melakukan data analytical, maka, data yang dianalisis harus lengkap dan akurat. Supaya data itu lengkap dan akurat, biasanya password sekarang adalah big data, supaya lengkap dan akurat, maka harus dicek satu persatu proses-proses satu pembuatan data, dua pengumpulan dan pemasukan data ke dalam sistem, dan ketiga tata cara dan pengaturan akses datanya. Ini harus dilakukan terus-menerus supaya data terkumpul makin banyak-makin banyak dan datanya tambah lengkap dan selalu akurat. Saya kira itu dulu sharingnya. Eh, terima kasih, saya kembalikan ke eh, moderator, Mbak Talita terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Amin Sunaryadi atas keynote yang telah disampaikan. Sekarang saatnya sesi Q&A atau tanya jawab, kami telah memilih pertanyaan dari hadirin untuk dijawab oleh Pak Amin. Ini ada satu pertanyaan dari, dari Dimas Permana untuk Pak Amin. Beberapa tahun lalu kabarnya Indonesia akan membuka akses data migas untuk publik. Bagaimana kabar inisiatif tersebut? Saya belum mendengar update terbaru, apakah rencana tersebut sudah terlaksana dan diimplementasikan? Silakan, Bapak Amin. Uh, baik, uh, ini mesti dibatasi dulu pengertian data migas ya. Data migas itu saya asumsikan saja nih, ini data migas itu data hulu migas. Nah, lebih dibatasi lagi data hulu migas ini data subsurface, subsurface sub di hulu migas posisi tahun 2015 itu database yang isinya data sub surface dari semua K3S itu belum ada posisi 2015 kemudian tahun 2016 data sub yang dipegang masing-masing mulai dikumpulkan. Kemudian juga dilakukan pemilihan teknologi, artinya database-nya pakai apa nih. Ini tahun 2016 dilakukan selesai. Tahun 2017 data yang terkumpul mulai dimasukkan ke dalam database. 2018 dilanjutkan, mestinya tahun 2019 belas eh, semuanya sudah terkumpul. Kemudian dari para k 3 eh, ini secara reguler mengupdate perkembangan-perkembangan setiap tahunnya. Jadi harusnya database-nya sekarang sudah ada. nanti bisa ditanyakan ke Pak Buyung. Nah, database ini memang dulu direncanakan untuk bisa diakses oleh publik, tapi ada tapinya. Publik itu siapa? Nah, ini yang apa? Di Indonesia belum clear, sebagian orang mengatakan bahwa publik itu semua orang, semua orang bisa akses, artinya 275 juta orang bisa akses. Nah ini cara pemikiran tolol, di negara-negara maju pun tidak seperti itu. Jadi yang bisa akses itu adalah pihak yang memang relevan. Nah, jadi perusahaan-perusahaan minyak itu bisa akses perusahaan-perusahaan eksplorasi bisa akses, asosiasi profesional seperti Hagi yagi itu bisa akses, akademisi bisa akses. Nah, mestinya diaturnya seperti itu. Jadi yang namanya freedom itu sebenarnya bukan freedom of apa saja. Nah, kemudian untuk mengatur ini, ini yang saya dulu uh, pikirkan, aksesnya tidak perlu bayar. Menurut saya seperti itu. Tapi segi bagian, sebagian orang berpikir beda. Karena otaknya kecil, jadi berpikir yang kecil-kecil. Jadi diatur, oh aksesnya harus bayar sekian, harus ada membership sekian. Kalau buat saya, tidak. Yang akses harus didefinisikan adalah pihak yang relevan, yang potensial untuk menemukan minyak dan gas. Dan mereka enggak perlu bayar. Dan waktu itu sudah dibuktikan, jadi mereka kita undang dari Pertamina, terus dari Petrocina dari Repsol, dari beberapa perusahaan gede-gede, Metco juga, diundang, datang ke SKK Migas, mereka boleh melihat apa saja. Bahkan tim SKK Migas itu juga menjelaskan interpretasi-interpretasi datanya, Nah seperti itu. Uh, waktu itu dari akademisi terus dari asosiasi juga ikut berdiskusi di situ. Jadi bisa mengakses bebas, tapi yang mengakses bebas ini adalah pihak yang relevan. Yang enggak relevan nggak perlu diberi akses. Uh, mestinya itu sampai sekarang uh, berjalan. Jadi kalau dari sisi universitas untuk keperluan riset harusnya bisa akses. Tapi nanti di ini dikonfirmasi ke Pak Buyung. Begitu, Mbak Talitha. Baik, terima kasih Pak Amin. Semoga terjawab untuk Mas Dimas Permana. Selanjutnya ada pertanyaan lagi, Pak, dari Mas Reza Musa. Apa rekomendasi Pak Amin untuk One ESDM Map? Apa yang dapat terus diperbaiki dan disempurnakan? Uh, ini sebenarnya kalau... Kita paham IT itu sesuatu yang mudah, tapi kalau decision makernya ada yang tidak paham IT akan susah karena eh, ownership. Jadi orang yang tidak paham IT itu akan berpikir bahwa oh semua data harus di tangan dia, harus ada di komputer komputernya ada di ruangan dia. Ini berpikirnya seperti itu karena enggak paham IT dijelaskan kayak apapun susah apalagi kalau dia levelnya lebih tinggi selalu berpikirnya begitu. Nah eh, sebelum ke SDM problem selalu di situ jadi oh ini servernya harus ditaruh di tempat saya di kementerian ini ini karena enggak paham IT. Nah kalau single map itu sebenarnya begini ngaturnya data ownernya siapa? Nah kalau misalnya gini, oh ini kita akan pakai data yang isinya wilayah Indonesia ada batas-batas kabupaten, batas kota, batas provinsi. Saya nggak perlu punya. Kenapa? Data itu yang punya adalah eh, bad. Aduh. Badan Informasi Geospasial, ya, yang punya. Nah, supaya saya bisa pakai itu, gimana? Ya, saya tinggal koneksi aja ke mereka. Jadi, kalau saya menggunakan peta di mana ada wilayah kabupaten/kota, tinggal petanya, saya taruh, di overlay, udah muncul di situ. Kemudian, saya pengen naruh eh, jalur kereta api. Saya enggak perlu punya data jalur kereta api. Buat apa? Nanti jalur kereta api berubah, nambah panjang, nambah pendek. Saya harus ngedit juga. Nah, tinggal saya connect ke kementerian perhubungan. Jadi nanti datanya di overlay. Seperti itu. Nah, harusnya di kementerian SDM berpikirnya juga seperti itu. Berpikirnya seperti itu, sehingga ada data yang tergantung ownernya, Data wilayah, Batas-batas tadi, badan informasi eh, geospasial. Data pelabuhan, data yang lain, eh, transportasi tinggal connect ke Kementerian Perhubungan. Data mengenai lapangan-lapangan Migas, eh, fasilitas proses ada di mana, eh, itu ada di SKK Migas, tinggal di connect. Terus data mengenai hutan, Mestinya tinggal dikonek di Kementerian Kehutanan. Mestinya cara pikirnya seperti itu. Nah, cara pikir seperti itu itu halnya akan terjadi kalau yang decision maker ini mengerti konsep single map seperti itu. Kemudian yang ada di bawahnya orang yang ngerti IT, kalau nggak ngerti IT dia nggak akan tahu bangun servernya seperti apa, aplikasi yang harus di Beli dan dipasang seperti apa, terus nanti cara koneksinya seperti apa, enggak tahu. Tapi karena dia punya kewenangan tanda tangan, terus isinya, pokoknya sana harus dicopy ke sini, sini harus dicopy lagi ke sini. Nah, seperti itu. Nah, kebetulan kalau Kementerian SDM itu uh, IT sistemnya, uh, ya sejak saya masuk sampai saya keluar masih kurang bagus. Jadi masih harus diperbaiki. Uh, supaya menjadi bagus. Jadi kalau itu bisa bagus akan hebat karena sumber daya nasional akan bisa uh, terdata secara lengkap. Jadi uh, seperti itu. Jadi kalau single map ini gampang, tapi orang yang mengerjakan harus paham betul IT, harus paham konsep-konsepnya. Tidak berarti uh, Orang IT yang harus jadi pejabat di situ enggak, tapi planningnya kemudian detail-detail plan ini harus dibikin oleh orang IT, yang orang non-IT jangan merubah Nah, Planning-planning ini kan kalau memang tidak ada orang IT ya cari konsultan untuk membantu planningnya. Gitu Pak Talita.